Lima <coughs> ya, kosong, kosong. puluh satu, kosong. Ah, bola, satu satu, satu bola tiga 2 3 <tuk> <6 bulan. tuk> <6 bulan. tuk> Salah. Indah bola 4 2 <tuk> 4, 3. Thank yeah. you. Keluar, pindah bola, 6 sama Poin sama Uh. Uh. Ah. Buat. Masuk. Linda bola sembilan sama. Ya, yes, sekarang okay. okay. okay. Blah, blah.